Oke okay, okay, teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Kocak TV ya. Ini kita akan buat uh, video um, makan pakai sumpit ya. <laughs> nanti kita cari uh, sumpitnya uh, di paket pohon-pohon apa yang ada kita buat itu. Uh, <coughs> Terus nanti pipanya itu melalui dari uh, pohon kates, uh, Biar kita sedap dia pakai pohon yang uh. Dan perkenalkan nama saya Agusti Sinuaji. Saya dipanggil Ucok. <tuk> saya Upa Silalahi. <tuk> Oke, okay, kita langsung ke TKP. Let's go. Pakai okay, baju ini. Oke, okay, sekarang kita mau masak indomie ya. Ini indomie sudah ada. Itu ada tiga indomie. Let's go. Kita masak dulu, masak indomie. Yeah, lah, kita kita ambil air dulu ya lampunya mana cok oke oh, ya, okay, kateran. kan mantap, Dok. Ini airnya sudah cukup? Belum lah, belum cukup, Tambah lagi airnya. Ini sudah cukup? Nih. Kita buka ya. Oh ya, tipis-tipis. Kita ambil telur, telur. Kita kelupaan telur, telur yang bulat-bulat. Tenang. Aku makan telur kawan. biar Tuh. Tuh. yang masak. kita masak. sabar nama tadi. Bupaten? Bupaten. Bupaten? Bupaten? ini tadi. Kabupaten. Kabupaten Ini nomi dari mana ini? Dari kedai, dari kedai, salah, dari, dari mana? Ini dari Medan. <laughs> eh, ini ada satu Medan, bukan Medannya di situ. Di sini Medannya <laughs> salah. <laughs> Oke, teman-teman, mumpung lagi masak Indomie ya. kita mau ngambil sumpitnya pakai pisau headshot. <laughs> oke okay, teman-teman ini kita buat jadi penyedot apa ya tulus tulus seplak satu okay. enak loh bang Masa. Astaga Lain, <laughs> okay. ini lagi ya pih yes. hey, ada akhirnya ada esengi 2 oke okay, tiga tiga guys sekarang kita ambil sempitnya besar okay, ini oke okay. ini hmm. oke sudah ada tiga ya hmm. Lempilan Di berapa pung? empat, empat, dua lagi. ih, terbang terbang. Oke, okay. lagi, satu lagi. Oke, okay. ini simpitnya simpit sendiri ya, tanpa ada tambahan kemia-kemia. Ini langsung dari pohonnya langsung kita ketik. Oke. Okay. Nah, Oke teman-teman, ini bentar lagi mau selesai ya. Masukin bumbunya. Oke. Ini seafoodnya dari alami, tanpa cuci ya, langsung kasih tak sini. Hahaha. Oli kadal Oke okay, teman-teman kita sudah siap ini ya sumpit okay. sama uh, pipetnya pipet dari pohon kates. Sing. ya. Sumpit. alami. Wow. Upa, Upa, upa. bisa Upa. Upah bisa, bisa bisa upa. enggak? Bisa okay. dong pak. Bisa lah. Oh, Oke okay, cakep. Hmm. Upa gimana pak? Mantap. Hmm. Hmm. Ini, nih, Pak. Hmm. Hmm, kamu hmm. Bisa dong. Uh. Wow. Pak, hmm. Pak, Ini, pa, pa, pa. ini pa. Oke, oke. Ini, Pak. Ini, ini. ini. ini panas. <Gunny> panas. Müleksup, hmm. Hmm. panas. <Gunny> <tuk> hmm. <tuk> <tuk> Mm. Eh, panas <laughs> mau nggak teman-teman ini ya hmm. hmm. peralatan seadanya cuma piring sih yang agak teknologi mm. okay. ya. lebihnya lami hmm. jadi ini Indomie setemeden ya pak bukan Indomie di sini apa Medan, dari Medan. Tapi Indominya di sini. Oke. Okay. Eh, buha dong. Kayu. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ini gimana nih? Papa, apa nggak bisa, Pak tumpit oh. mak oke okay, oke okay. nanti domenya ditambah lagi kalau sudah lapar bisa bikin lagi besoklah <tuk> <tuk> besok udah nggak dapat besok giliran upah yang masak hmm. Oke okay, Pak hmm. hari ketiganya giliran kasih agus <tuk> Oke okay. Mm. Mm. mantap menikmati sekali hidangan ini ah. Ah. enak jo enak, enak banget lupa gimana enak enggak? apa lumayan hmm. mau gugis ini masih banyak <laughs> hmm. oke ini kita pakai ini yang terakhir ini kuahnya tepung Ah, Pedasnya, pedas. <laughs> pedas ya, lumayan sih. Hmm, saya pemenangnya. Hahaha. <laughs> Pidesnya. jadi ini kita udah selesai ya udah selesai makan sumpit pakai ponponan ya intinya ini tidak mencemari lingkungan ya teman-teman ya. ini bisa dibuang lagi Oke okay. tapi kalau ya. mau disimpan besok bisa dipakai lagi <laughs> oke hari ini kita sudah selesai siap makannya dan <tuh> <tuh> dan lupa jangan lupa lagi saksikan video kami selanjutnya ya, ya nanti kami akan beritahu apa ceritanya pokoknya ah, lebih, ah. pokoknya lebih seru daripada yang ini ini belum seberapa kawan ya, ini masih kecilnya besok lebih besar lagi oke <tuh> oke <Okay. tuh> okay.